Sebetulnya bumi ini dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 105 Allah berfirman walaqad katabna bizaburi mim zikr dzikr annal ard yarithuha ibadiyash sholihun. Shadaqallahul adzim. Sungguh kami telah menulis firman Allah. Bizaburi dalam kitab Zabur Jabur itu kitab yang diberikan kepada Nabi siapa? Daud alaihis salam. Jadi kami telah menulis, artinya tertulis dalam kitab Jabur mimba di zikr. Setelah tertulis, ini tafsirnya ada dua. Zikr itu pertama lohilmahbud. Zikir yang kedua ditafsirkan adalah kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kami telah mencatat menulis dalam kitab Zabur setelah tertulis dalam Lauhil Mahfud atau dalam kitab sebelumnya itu Taurat. Apa isinya? Annal Ardo sesungguhnya bumi ini yarithuha ibadiyas salihun diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh jadi bumi ini firman Allah ya, diwariskan kepada siapa hamba-hambaku yang soleh jadi orang kafir itu sebetulnya ngontrak di bumi ini ngontrak tapi paling berkuasa ngontrak tapi enggak pernah bayar jadi bumi ini sebetulnya warisan dari Allah bagi hambanya yang soleh yang tidak soleh ngontrak harusnya bayar tahu diri harusnya bayar ke siapa kepada orang yang soleh cuma enggak tahu mana orang yang soleh itu yang jelas itulah firman Allah yang telah termaktub dalam kitab jabur dalam kitab Taurat dan di Lauhil hilmah pun realitanya di bumi ini saling bergantian kekuasaan antara orang yang mukmin yang soleh dengan orang kafir. Ada Firaun berkuasa tumbang oleh Nabi Musa alaihissalam. kekuasaan yang kafir kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ada Raja Namrud diutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada kekuasaan versi dan Romawi ya di abad ke-6 diutuslah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya dua imperium besar ini jatuh ke tangan umat Islam sampai kapan dari abad ke-6 sampai abad ke-13 tujuh abad kaum muslimin menguasai dunia ini sebagai pewaris dari bumi ini sampai abad ke-13 dari abad ke-13 orang-orang Kristen menguasai bumi sampai ke abad 21 sekarang sudah tujuh abad lagi, kira-kira bagian siapa ini? Setelah tujuh abad ini, jadi silih berganti. Kemenangan itu silih berganti di antara sesama manusia. Maka insya Allah, di akhir sebelum kiamat ini, orang yang soleh itu akan mendapatkan haknya kembali sebagai pewaris bumi ini. Jadi bumi ini akan kembali kepada pemiliknya yang mendapatkan wari warisan dari Allah subhanahu wa ta'ala.